Apa itu pola piercing line? Pola piercing line digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan pembalikan tren turun. Pola piercing line biasanya mencakup periode dua hari. Pada hari pertama, bears mengendalikan pasar. Hari kedua ditandai awal mood bullish. Pola ini terdiri dari grafik lilin merah diikuti grafik lilin hijau. Kedua grafik lilin ini memiliki batang panjang dan sumbu yang pendek atau tidak ada sama sekali bayangan. Karakteristik utama pola ini adalah sebagai berikut. Ada serangkaian grafik lilin beris, merah, berturut-turut yang membentuk tren turun. Pada hari trading berikutnya, pasar dibuka dengan gap turun yang terlihat jelas. Gap adalah area kosong pada grafik yang seringkali muncul saat tidak ada trading yang berlangsung. Hasil dari gap adalah kenaikan tajam, gap naik, atau turun, gap turun pada harga aset dibandingkan harga penutupan hari sebelumnya. Setelah serangkaian grafik lilin beris dan gap turun, muncul grafik lilin bullish hijau. Grafik lilin ini tertutup di atas pertengahan batang grafik lilin beris yang mendahuluinya Harga penutupan grafik lilin hijau tidak boleh lebih tinggi dari harga pembukaan grafik lilin merah. Jika grafik lilin bullish diikuti dengan sekurangnya dua grafik lilin bullish lainnya, hal ini mungkin menjadi indikasi kemungkinan pembalikan tren turun. Semoga pengalaman trading Anda menyenangkan.